Sampai boleh tidak cocok. Tapi cocok keliru merokok Pangeran. angkum Uang sing sukses ngilangi dosa gede. Iku ini dosa Allah duso cilik di sepuro. Minsalegoyo biasanya perabatan dulu ditulis Allah beripati dosa ini angen-angen tapi rak hasil ditulis terus. Ditulis. Tapi dene sukses zino. Pokoknya aku delok lagi zino itu isoyan yang akhirat disepuro, mereka kae ninggal duso. Misalnya sampai gue deng betonggo penggaya yang rasanya, rasanya itu duso. Tapi soi disepuro mereka gak nyantet gak mata ini. Jadi di semua di semua segmen duso kan onok kelas atas. Misalnya rajo rajo nganti mata ini kelas atas. Lain ngerasani to kelas ringan. Seneng omwi to zino kelas berat tapi nak lho tok kelas ringan iku iso wae soben iku baru kaya ngeduhi sing gedhe, sing cilik di jika kamu intas tani tanibu jika kamu menjauhi dosa-dosa besar nuktafir angkum saya adik wos awong juhat-juhat tak percaya Allah piwa iku dawe pengeheran iku duiman dan ini menguntungkan mas. maksudnya iku duiman paham ya pokoknya ngeri hasil ngeduhi sing gedhe, sing cilik di tapi pertanyaannya dari fatulmu masalah masalahnya yang terus-terus gede <gaduhkan>, kan gak sih cilik Aku ini kan gede makanya Rasulullah pas nerang wakil itu sempat guyon dengan dari Nabi kue roh gunung dari dawe Nabi ngertes ya Rasulullah gunung gede ini ngundang kok butiran pasir cilik cilik jadi seorang dosa nih rohnya cilik-cilik itu jadi butiran pasir sewas jadi Gunung lahiku malah ini perenggang jari fatuhmu enak narifi wong solehku sopo, wong solehku wong sengto ate lu ya timbang ma, siate, ora kok ratau ma siate ora mungkin wong, cuma masalah akumulasi mola ini kan tinggi sekali, mola misalnya, contoh gampang wong melarat lah, seng biasa neng prapatan, ma siat itu si cin, loh nguito ma nih wong suke ma siat, neng kok hasut, ma siat, tukaran aku sepoknya terus, asyik orang suka, maksiatnya ku ya bodoh asyik orang suka, maksiatnya aku bodoh, maksiatnya bodoh itu maksiatnya kalau orang suka, sombong, nyebelan orang, ngagul adunya, bodoh itu, asal kue songi ngilangi yang gede, insya Allah ada kemungkinan besar singgili ini aku disemburu tapi syaratnya aku tetap cilik. paham ya, ya kan, nyaruh maknanya, syaratnya tetep tetap gunung gede nengono, itu kau akumulasi kumpulan butiran-butiran nabo no, asir. Masamu gunung no, apa sitok situ, buatannya pasir cili-cili nih. Ni, ditumpuk sama rame nih udah no, Gunung gambar bo yo bo. gambar dinosaurus, itu titik-titik akumulasi itu di gambar no, dinosaurus. Masamu gambar gak kau titik sitok kan. Masanya gambar dinosaurus kayak gambar mobil tanker ya opo kapal tanker atau kok titik sito di titik terus suwi -suwi, di di gambar, digambar gudi mempunuhi kertas senteng orang bercak-bercak putih serata gambar, berarti agak-agak bercai kan sama lainnya tak di fito atiku ora tahu ngelakoni dosa gede lan orang di lurung dosa ciliu disebut walam yusiru alam afalu boten opo boten apa?